Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Selamat pagi Ini pagi Malam, sore, yeah. pagi yeah, Iya pokoknya apa aja uh, Everything day Iya yeah, everything day Gua ngerti everything. Everything. Yeah. Ya saudara Kita mau nge-vlog lagi nih Ada beberapa unit yang akan kita tawarkan ke saudara, -saudara. semoga mobil-mobil yang akan kami tampilkan menjadi bahan referensi dan menjadi <coughs> bahan rekomendasi buat buat saudara-saudara yang akan membeli kendaraan. Betul. Di samping itu kita khususkan ada unit pick up. Pick up, oh. para, para pencari, ini yang khususnya yang usaha. Usahawan. Usahawannya, ya. wira swasta ya. Agar supaya Indonesia tetap. Uh, tetap jaya. Tetap jaya. Dalam uh, berwirausaha. Usahanya maju. makin maju. <laughs> <laughs> ya, menir, kita mulai ner. Yuk, nah, ya. ini keburu malam iya. ya. <laughs> Pertama kita ada Avanza putih tahun 2017. Dipegi di mana pajaknya itu, yuk kita lihat mobilnya. Di bulan tujuh bertransmisi manual. Ini daerah Tangerang Selatan ini, ya nih ya. Eh nggak ka Kabupaten. Kabupaten Kabupaten, ya? Kabupaten, Kabupaten. kalau untuk N. Kondisi sih cukup mulus. Ini di mesin pun nggak ada masalah. Kira tahun 2017. Tipe G nah. dan sudah barong. Sudah barong, Betul. Nah untuk harga cashnya berapa sih bang Dini? Saya di sini khusus kredit. Harga DP 15 juta. 15 juta. Uh -huh. 4 juta 300. Dikali 47 bulan Selama 47 bulan atau 4 betul, tahun? Betul, atau angsuran 3885 dikali lima tahun 5 tahun? tahun. Bulan. Oh, berarti bisa 5 tahun juga ya? Untuk kredit, ya. sini aja deh, buka harga Estimasi sekitar 150 150an ya? Buka harga <coughs> Ya, betul Nah, ini untuk Atas nama perorangan? Ini atas nama perorangan Nah, untuk kredit DP15 nih Ini yang nanyain ini nih, apa namanya ini DP-DP ini DP bisa DP-15 ya, belas. 15. DP-30 ya. juta 3,8 empat tujuh. Selama 47? 47 bulan oh, oke okay. Nah untuk selain Avanza apa lagi nih Bang Dedy? Kita ada mobil Camry tahun 2007 Camry 2007 nih? Camry tahun 2007 ini bertransmisi Matic? Matic 2,4 Pajaknya di bulan April Nah Pajaknya bulan April Berarti panjang ya? Iya Perawat GH, hmm. daerah kabupaten kayaknya Kabupaten yeah. Nah, un untuk ini untuk harga cashnya berapa tipe, sih? Tipe fee ya? Iya, 2.4T 2.4T Ini 110 juta 110 juta harga cashnya ya? Harga cashnya Rp110 juta Negot tipis berarti? Betul Negot tipis Angsurannya 3300 juta, 347 bulan, DP nya 25 DP nya 25 nah ini ini DP juga bisa nego ya kita Dibera ya bisa-bisa nego dikit, ya, bisa -bisa nego dikit ya. lah untuk DP ya nah ini Camry tipe 2.4V AT 2007 Betul. ini untuk cash dibanderol dengan harga 110 juta 110 juta nego tipis nah untuk DP nya ini DP 25 angsuran estimasi di berapa? Oh, di 33 tiga juta 3,3 dikali empat puluh bulan. bulan betul nah untuk dp bisa nego tipis kita itu betul. ya nah untuk camry apalagi nih mengidih ada ini nih frit tahun 2012 ribu transmisi Matic tipe psd mm -hmm. pajaknya di bulan agustus daerah tangerang kota tangerang kota pajak e, kilometernya masih cukup rendah ya 150, 150 an seratus lima puluh tahun dua 2012, 2012 PSD udah sekitar 9 tahunan. Iya 9 tahun ya cukup uh, nggak mobil capek lah intinya betul, ya. Betul, menjadi betul, ya. Betul, betul Ini harganya 145 nih. 145. Betul 145. Nego nih. Kayaknya udah, udah cukup dah. Dikit dikit Dikit kita <tuk> boleh. <tuk> nah. Dikit Nego bensin. Ah, iya. Ya. Oke ini untuk Frit PSD 2012 dibanderol dengan harga cash 145 juta. Nego bensin. Jadi, jangan ekstrim negonya betul, betul, betul. <laughs> Mumpung ada bosnya nih. Nah, DP 28 Nah, untuk paket kredit ini, DP berapa, Bang Deddy? DP dua delapan. 3,820 tiga koma dikali empat puluh tujuh bulan. Ah, DP dua Angsuran estimasi di 3,8 delapan. selama 47 bulan. DMP. Nah, kapan lagi nih? DP-nya kapan? Uh, kapan? malam -mal -mal Kapan? ya Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? namanya uh, good. Good. Nah, kita ada ada stok lagi nih Bang Deddy Kita ada stok lagi. Mm -hmm. Ini mobilnya mobil Biante Biante. Tahun 2015 iya. warna silver. Sky active udah sky Betul. active. Harga cash berapa nih? Harga case nya kita bandrol di open price itu 195 juta aja kali ya. 185 danir. 100. Itu harga OTR kredit. Hah? Itu OTR kredit. 185 gak apa-apa. 185. iya 185 gak apa-apa untuk uh -huh. harga kreditnya uh -huh. kita dp48 dp48 angsuran 47 4,7 juta wow. untuk uh, 5 tahunnya 4 juta 26 5 juta 4 juta 60 ribu 4 juta 26 ribu oh 26 ribu nah untuk dp5 tadi 50 berapa uh, dp48 dp48 angsuran yang 4 tahun berapa bang Dedy 4,7. 4,7. Iya, di nah. sini juga ada DP 45 angsuran 4,850. Nah, hmm. jadi banyak varian DP ya yang Betul. bisa dipilih. DP oleh... 30 5,5. Tuh. Nanti kita iniin juga di slide videonya ya, Dedi, untuk DP dan angsuran. Betul. Yang 2000 cc, uh -huh. tahun 2015. Iya, ya, dan udah sekali aktif juga ya. Betul, udah sekali aktif. Terus apalagi nih sih Bang Dedi nih stok-stoknya yang kita ready nih? Kita ada Aila M 2017 Aila Plat M Bogor Plat Oh Plat F nih Warna hmm. merah ya? Warna merah Manual Warna merah. Hmm Itu Eh Matic Matic Matic? Matic Oh Matic Itu untuk harga berapa sih? 60 juta Masih bisa nego? DP 15 juta Angsuran 2,6 Oh DP 15 angsuran 2,6 tuh Untuk Akan -Akan. 5 tahunnya 2,3 Tuh Dengan DP 15 Ini Tadi saya Avanza DP 15 bisa. Nah. Aila Ayla DP 15 bisa. Nah, ini nih yang yang nanyain DP DP ceper nih kita nih. DP sih bisa aja, Iyi. cuman takutnya selektifnya lebih tinggi. Betul. Kasihan kasemernya. Iya. Uh, Teromong <coughs> ngambing nanti. <coughs> Biasanya kalau untuk DP ceper tingkat susah. tingkat ininya apa namanya approval -nya agak agak susah. Agak susah, betul. Platnya di bulan Desember. Desember panjang. Panjang. Betul. Warnanya favorit warna merah. Warna merah, ini banyak dicari kaum hawa nih biasanya. Tipe emetik ya, tipe emetik. Yang 1000 cc iya. ya. Kalau mau kredit, tolong ya sebelum uh, telepon kita dicek dulu seliknya. Nah, paling tidak, terasa nggak ada masalah di perbankan nah, atau pernah dilisin? Di, di finance ada sedikit kendala. Uh -uh. Gitu. Biasanya karena portalnya cek BI Checking dan APPI atau Babindo ya kan itu kalau selama slidenya oke DPDP -DP ya 15 atau 10 sih masih bisa oke ya Tuh. kalau Finannya menunjang ya oh. mengdi ya oke Bangndidih di tadi tipe uh, Ayla tipe Ragi, M matic itu, 2000, 2017 17 untuk harga cash 90 juta betul. nego tipis ya untuk paket kreditnya itu DP 15 Angsuran 2,6 bener-benar tuh selama 47 bulan nah terus apalagi nih selain Ayla nih mobil LCGC terus ada apa lagi nih kita ada yang pickup nih Pickup apa tuh new pickup up ya Suzuki new pick up. Oh, oh iya carry carry Suzuki carry dia udah CPS ratus warna hitam hmm, yang 1500 ya ya DP-15 itu angkuran 3,7 tuh nih kali tahun ini kirinya hidup gak sih semua hidup Oh bulan Agustus tuh pajak hidup ya. kiri hidup jadi yang bagi usaha tinggal gas doang 105 Oh ya ini tahun 2000 2019 18 ke pick up tahun 2019-2019 ya udah ACPS ya tuh oh. 205 juta nah, 105 juta nego tipis untuk kreditnya DP tadi DP-nya DP 15 15 juta. Angsuran di 2,3,7 3,7. selama 47 bulan. Iya, DP ah. 15 angsuran 3,7 47 bulan. Jadi serba rata-rata DP 15 lah ya, kita betul. tampilkan karena ya, banyak netizen yang mengendi Paji ini DP-nya bisa enggak 10 atau 15. Takutnya nah, kalau DP cep ceper 10 jutaan takut aprovalnya susah. Nah, uh, itu kendalanya sekarang itu uh, finance lebih selektif. Iya, kita bukannya nggak mau terima DP 10 juta, tapi finance-nya yang agak susah, bukan di kitanya ya, ya. Jangan salah Betul. persepsi. Betul. Nah, untuk next-nya nah, 2018. Nah, standar tapi uh, baknya udah bakargo bakargo ya. hmm, ini yang gede 2018 nih. 2018 pajak bulan 9 pajak ya, bulan 9, keren hidup ah, ah. nah untuk harga berapa sih harga nih 87 ya kita buka harga tuh 87 tuh nih 87 kita buka harga tahun 2018 2018 Kayak ada ini. yang jual 2017 nah, 85 ini kita 87 tuh beda setahun Udah tapi beda sedikit Nah ini lebih kita lebih lebih mudah lagi tahunnya ini ya lebih muda. Saya rasa lebih murah beda setahun. Saya rasa kan lima juta mas perjutaan. Ah. Ini bedanya cuma dua juta. Dua juta. Apa lagi nih? Untuk kargo paling laku. Nah yang paling laku nih. Terus ini 2018 ya. 2018. Dibanderol dengan harga 80 tujuh juta. 87 tujuh juta. Bak-baknya masih kaleng semua. Enggak kalau kalau lecet ada tapi nggak pengok-pengok ya. Nggak pengok-pengok. Nah. Lancar-lancar, ada dikit, tapi nggak banyak. Pengen Nah, untuk harga kredit, harga kreditnya DP-nya di sini ini carry 2018 ribu delapan warna putih. Warna putih. Manual. Ini manual, eh, semua manual, nah. gini. <laughs> belum ada AC, iya, <laughs> Cuman belum AC ps ya. Nah, baknya kargo. Nah, baknya, cuman baknya aja kargo ini DP 15, angsuran di 2,6 selama 47 bulan. Betul, ya. Oke agan-agan tuh, ayo netizen yang nyari dpd 15 yuk monggo. Siap. ya, kita siap bantu. Betul, jangan lupa like and subscribe channelnya Tirosa Otomotif dan Meniru Otomotif. ya. Like siap. and subscribe serta share agar channel kita berdua makin mengudara. Ya, Terima kasih, semoga ya. bantuan saudara-saudara. Ya subscribe kami berdua dibalas kebaikannya oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya alamin. Oke, okay, baik. Kalau ada yang kata-kata salah atau yang mungkin penyampaian yang kurang berkenan, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup. Iya. Memulai topik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.